Bismillahirrahmanirrahim. Cek Cek Eh Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka parek malana di barasahan, duka tarunduh, duka narungtut sarare, nunggah jawab salamna, sorakna rada ubuhan. Daun awi daun gedang nalana diparatikan manawi keur harudang cobi sorakna na rada tarikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam oh. Nunda laut nakaramba para bahayamna cecempek nudariyung cukup loba ngajawab salam tetamat kabeh malak jati sisi leweng make makecai bisi tadi kermalaweng ajaran sekali dey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ikhlas rido, sadar tukar paksa araya buaya buaya buaya tiris ndak bu tiris atas atas atas sami abdi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Ibn Abdillahu ala alihi wa ashabihi wa mawalah Qalallahu ta'ala fi kitabihi al-Karim A'udhu billahi wa Bismillahirrahmanirrahim Inna iddata syuhuri inda Allah gisna asyara syakran fi kitabillahi yaum akhalaq al-samawati wal-aruh min a arbaatun ghurub cece wa qala aidhon wa id ta'ana rabbukum la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adhabi lasyadid al ayat sadakallahu al adhim wallahu a'lam bi muradihi wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam Malam yang walam yasbir ala balai, walam ala niami, sama <tuh> Al hadis, al wana al wa ala Amma ba'adu <tuh> Taita batuk Bu Bu Ya kurang enak Angkat ribel basnalitan cek cek cek, Pertama-tama dan yang paling utama Sip enakan Marilah kita panjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan yang sungguh sangat berbahagia kemana Ki mengaliwat ke Har marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa ta'ala Alhamdulillah pada malam ini Malam yang sungguh sangat berbahagia Sungguh sangat mulia Kita semua dapat bertemu Berkumpul dan bertetap muka Dalam acara menyambut Tahun baru Islam 1441 Hijriah Yang tentu kita semua Sama-sama mendambakan Ridhu Allah subhanahu wa ta'ala Salawat beserta salam Semoga kiranya Allah tetap curah limpahkan kepada paduka alam pemimpin tercinta habibat termulia pemimpin yang tak pernah makan selagi melihat umatnya kelaparan pemimpin yang mampu mengeluarkan umatnya dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang dari alam jahiliah kepada alam yang ilmiah siapa dia? wa laisa gabriel batistuta tapi baladi argentina min liga italia wa liga eropa Wa laisa hidos kata api bimbala di Hiroshima Wahuwa laisa tukul arwana nafi bukan empat mata Wahuwa laisa uud permatasari wa inul daratista Wabum haji roma irama yang tetap bergaya di masikal dangdut berdansa Wahuwa laisa adi ekabima gentah dan gita yang dulu pernah menjadi juara KDI 2 lakin habibi wa habibana, wa nabiyana, wa rasulana wa karimina, wa sabiina, wa maulana, Muhammad, alaihi wasallam juga tak lupa pula kepada para keluarganya kepada para sahabatnya para tabiin dan tabiatnya sampailah kepada kita yang menjadi umatnya mudah-mudahan nanti kita semua diomal kiamat sama-sama mendapat syafaatnya Amin ya robbal <tuh> amin Master of ceremoni upan Allah Rios disunda ke Ibu kapantate ya lain bahasa Sunda tapi bahasa Inggris Ibu apal Inggris itu Duh, abdi mamawa kuncinah Dina mobil Master of ceremony Eta teh hartina penerti Pangalas calagara Munaki-aki nini-nini Sok nyebut na protokol Anu kusim kuring dipik hormat Hadratul Kiram para jengan Para kiai, para ulama Anu ayat di desa naon Mandala giri Mandala oh mandala mukti sukan te mandala giri te apal mani molotot salah sakit uge abdi manda wajar waj ibu aringawas te acan tuang tesok balai lol te. ya batunuh, tunuh entah ibu ya te bapak tunuh nyapir aku tunuh nih ngalimu baligogolistunuh mani dan iya abdi te, te semangat ibu itu diharap namani aki-aki wu tapi alhamdulillah, sana jenaki-akigi gemani serno mirip artis, serno mirip si tukul. Desa Mandala mukti aparatur pemerintah baik sipil atau militer, wabil khusus bapak yang lemur pupuh masyarakat. Kesana bapak kepala desa Mandala mukti anu nembe pengin ternyambut abdi, pamit telepat maket tanya mohon, anu alit-alit salirah gak abdi teh kirang kuningnya mergi cuman dina gambar wungkul, dina foto wungkul, nambik pas selung surutina mobil anjina melongkul, ngeka abdi abdi tepun tan bapun saya tepunawan melongkul kaget, senanin nge libu haji te asli nama gulis genin Bapak Kepal Desa Malik Naroska Abdi Ibu Haji Kau naon melotot Wai ke Abdi Abdi kaget Nengali Bapak Kepal Desa Tengah suga Tengah Tengah Doakan ibuku sadayana Ya na, iya Bapak Kepal Desa Moga-moga Panjang Yuswakna <tik> Mengayomi Masyarakat Orang bisa Mandala Bukti Sesuai saran Aturan na. Amin Ya Rombang Alamin, jamaah hadir di Naya tempat ibu-ibu, bapak-bapak, para pamudi, para pemuda, remaja, remaji, remako, rematik, katut, terombeh, henaan. Ya abdi dah ampun, tenibu, dongkapna, wongitei, sanes. hari angkat tiga ruk, maka ditutup salapan, delapan, nanging, perjalanan na, luar biasa macet, serka pegat, kuno oncor, bahkan mungu, leong, monobor itu gitu menisoknya rekan salah seutiknya sa ai ijel memak itu ibunya Ari karena kesalahan batur masa di dikotek tak, didagang kun ke umal jombol barito payu-payu hari gorengan sorangan mata dipikir kun matak sokaya bahasa kia Ari sirum letik dinaluhurin monas kaciri sementara gajah depan di nabi wir mata sorangan tuh, tuh, mungkin banyak gajah depan di nabi wir mata sorangan tuh kaciri <tuh> Dia <Gat> yo, saya tahu melolongnya kan itu kan dia tuh kan aslinya. Semoga <Sih> lo aja nggak aja ya, tersara, bapak kepala desa ngempelkan orang sadaya, hakikat Allah ngempelkan di lapangan. Moga-moga orang sing dikumpulkan jagaku Allah dugi Ka surga. Ibu hoyong yo surga, bapak hoyong yo surga. Sieta <tuk> matanya orang nu pakai baju bodas cuma kalau molo hoax jika nu bohong kerajaan. Ayo bingung Abdi mawari lainnya kalau lagi tenggera kerajaan nyora nyawara,nya disebut ceng celengan dan musi katua itu. Akan ketaketida tadi menikio, akang meningali Abdi Anugerah Abdi madi pelongku akang musibah ya. ya yeah, beda hari kena pengajian masuk kerja namun aya pongdut we sok ayo di Bandung pongdut di Cikalong Ayah. nah wan hari pungdut ya lain hari pungdutnya jelama ompong gendut jel... <laughs> nah pasti namun ku pungdut maik ya teh diharap teh nungar orang ukul nujar agyag nu kararasep. sep hari kena pengajian manu diharap teh nungar orang giji <laughs> Ibu ngawas di Karawang ya Allah. Eta ma mu bapak meni dua jam setengah Abdi ngawas semangat dari payun teh ayam pamuda kasep. Pokoknya mau dibandingkan serang bapak kepala desa sama tersakio kion Atau dua jam setengah bayangkan ibu atau Abdi semangat. Teta pamuda nukar setiap setiap Abdi melirik dia tersenyum. Hey! Aku abdi dalam hatiku penuh dengan pertanyaan. Aku begitu penasaran, ada apa sesungguhnya di hati dia? ternyata nyawe abdi ibu pas lungsur tina panggung eta anu melongken white langsungnya ketan ke abdi berusaha hoyong cupika cupiki cun pipi kanan cun pipi kiri ngan hanyakal dikawalku polisi abdi naruskun ke polisi bapak kenapa orang ini dari tadi dikawal sama bapak pun tangguh haji ini orang gila <tos> halo masali masali bapak Barik. Salawala Nabi Muhammad supaya tidak banyak mengulur waktu membuang kalah orang dereng-degan ibu tersongi 5 menit ucapkaplah cekaplah. aci amplop madagas di rapet il ngajiman teku ibu dililali lagi antara diarapalken il hari manu penting masingkat singkat padat melekat kada hilap orang uih nyanda ilmu anuman supaya tidak banyak mengulur waktu membuang jangan dulu kemana-mana saya kembali setelah yang satu ini bibir terasa pecah tenggorokan terasa kering itu tandanya kurang nah iya salah nyuguhan tepak kepala desa deh. lamun tiburang masai kucih orang da tipu tingkil memberi tiris saya maupun naon susu sana kopi Ari kopi sarang susu bedan tebu Sok jawa batu bedan te Tongkala mau lohok pa awas Bapak sementeng ngejawab burut siap ahli Bedana kopi jeng susu na meneng Kopi mah Susu Lepat Bedana kopi jeng susu Ari kopi mah hidung kabehanana Ari susu mah hidung tung tung Sobat tuhan dah capek ya temu. Terkecuali dong. No. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu Hadir di dia termasuknya panitia penyelenggara PHBI, bapak kepala desa beserta jajaran. Mudah-mudahan orang saya Allah dijadi anu bahagia dunia akhirat. Sa'idun dunia wa sa'idun fil akhirah, bagja dunia, bagja akhirat. Amin ya robbal. Ibu Khoyong bagian dunia akhirat? Jawab Khoyong? Ya! Saratna ibu bapak lamun urat Tak nah, gede susu dati Si akang iya dahin no merete Untung ka sep Iya shan Ia <gif> tenu ga jemput umur-umuran ngaji jadi jemput ambulan <gif> Abang ngga setengah penting Mu balik bisa ke pasien <gif> Dia mati tak naik ditapi nak kena amulan lu orang disangka main. main itu nang dai aja. Ih kada ketang aja. eh teteh memang sok aya di na di film religi geuningnya sok aya nu harudang deui ka padahal ba awas tapi percaya ku barudak teh abdi mah pengalaman eh teh ibu jam 1 wengi di rumah sakit Pangandaran abdi kan ti Parigi Pangandaran Kabupatennya Pangandaran senis ci abdi kantos ibu nungguan anu di rumah sakit Pangandaran jam 1 wengi tiluan ka opat mayit Eta toko silamite nusa orang permios ke abdi Permios senabu abdi bademeser cikopi hula Cek abdi tejung rek melici kopi madak e, Nggak mula lila tehing siun Lewos wa ibu nusa orang temeli cikopi Atukariduaan abdi katilumayir Eta toko sililah nusa orang deite permios ke abdi Permios senabu abdi bademeser bajigur hula cek abdi teh jung atau orang melibat jigor makade atau melilak dasion karik sorangan atau abdi kedua mayit, eta abdi pale bah kermikir bingung iya abdi mereka saha permios, <gay -tun> <Kau> bawah batu recah <tun> abdi karek dua anjing mayit, batur manu dua an permios teka abdi abdi ngangulang yang puring mereka saha permios, mainnya abdi kudu permios ka mayit, nah pale bah abdi kerna ngulang eta mayit hudam hilan permios. <tun> si kau nganku lantaran irum nak ku kapas jadi mirung macam oh cek main demam Omnya banyak-banyak Oh. Kadé ya bisi pahili jam susu mah emeh. Aya Kang, upami ngaleueus susu nuki emang mah kedah panas-panas haneut-haneut. Upami diantepkeun tos kamu komo bahaya kedeluarsa kamu sak. Komo ku Akang dileut mamencret, ributung. Lamun susu pamajikan Akang mah ditawunkan ditawunkeun ge moal ka luar sak. Sana jan geus tau oge nya merek Sulaiman, susu lahir tetap nyaman Nah, <tuh>, lu gitu mah sudah di bawah nangkaran Tidak puyak, juga ceplok-nok kan? Di bawah nyangkere, bahe Di bawah karengkol, keplong Di bawah doko juga salenrok Oh, malam Jum'at, aku akan diobeng tesok esikap angin Tidak tumpah tinggal nyot tutup berwarna hitam dijamin mual karatan merek nate ngarana susu tepung sabab lamundi benyeng kagigir sok tepung jeng cangkeng gitu. so, balik ngaji tesok ditawarkan tarak asal lagi aja Astagfirullah warkon salak balik masih berjamaah tehku aja tesok tawiskan bapak bade mamam hula bade memem hula tuh bapak bade tuak ada tumpah gula bade papa, bade kopi gula bade nyai gula kedah gitu Kaca teh Hari awewe jaman aya nama tuh Kumaha angkot, jika eh, lang, jika angkot, kumaha setoran Di berewe duit sajuta juta, pusala kina Sarehat yang ada Jika bakal Hari di berewe 5000 Menyanyai ditanya pusala kina mama Erik mual, mual, halo dang ih e, tau mah ada uang, abang tidak ada uang, abang. Oh Terkecuali doa. Mudah-mudahan ibu bapak ianu hadir di dia, sing jadi jalan bahagia dunia akhirat. Syaratnya ibu bapak lawan orang hoyong bahagia. Ibu telobat, sing loba duit. Cado mungkuk haram dempak ibu jalan temukan kemual bahagia. Ibu duit butuh kuduit. Duit butuh aku duit, duit? Anu Dimana-mana di dunia ini hanyalah duit yang dicari, kesana sini sibuk sekali. Lo duit yang dicari, duit, duit, duit. Jawab duit kamu, kau kompak siap? Para pejabat jengkong lom merahat, ngarurus rakyat butuhun. Para pendidik pagawe negeri, ngarurus muda yangun. Para petang indika pasar, ngajual barang butuhun. Para petani indika sawah, marangul pacul neangan. Mut belut, duit di sawah mah. <laughs> Kurang kudu duit ibu, teboka duit, mamual bahagia di dunia lelong, tapi di akhirat mata duit dari ya puh. Duit di dia lain duit, gamarmonya duit singkatan, tina doa, usaha, iman, taqah. Wah, ayo nama usum singkatan ibu, abdi lebek KSPBU, SPBU, SPBU teh singkatan, teh te. Es nan solar, pekna, premium, bekna. Pe bensin, una uyu, usilahin duit, doa, usaha, iman, takwa kedah ibu bapak urang doa ke Allah merupakan satu ungkapan bahwa betapa manusia ini adalah sangat lemah diberi ku Allah halodok panjang teayak iji jalmin numampu nyin cahit ayah ogen bisa hujan tapi ku make biaya gede Jalemah utara daik ngadu aku Allah disebut nak bakal jadi jalemah sombong, bantuan jalemah sombong, berarti terbutuhku gusti. nah orang mula sombong, mangan ceng Allah, masilahkan sombong datang mata murangan karena kapadolan Allah kan peda ibu lamun jelema sombong cek Allah na'udzubillah fal yakhruj min ta tisama i siwai kalian keluar dari kolong langit dan cari tuhan selain daripada kami aya moal ibu tuhan selain Allah aya moal wow. tu aya tapi kunawan umat tadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk duka iya mandi pangan darah duka urang cikalong wetan mau urang mang dalam mukti, loh baju loh ka rombong Allah ini kenapa ngajian juga jika datang pangpayuna pang payunat salih bahkan datang oge pang hulatna eta sehoreng niat di nahat na. Kadar boga korong rada panjang, menipu, menikah jerok ke, keluar baju, milaraan kabatur dibikun hantu. So ayah nungkitu. iya panu gitu. Kapan majikan bapak gitu ya. Boga ngorongcong tilusiki, unggal menit garot, tekelop, bawatur api-api, arara. Ayah nungkitu ayah. Boga Ali 2 gram setengah tisu, tepi kaburi itu tekelop, papangijang jenggel masuk, hayang sasalaman. Ayah awas ya kang toh jadi jalaman sombong kalau tadi salah ki ari ariku ayam ngepluk dahar ayam karik am baju ayam karik kerap ari pegawaian musok jenggak gaplek bu buruh tarah ah, gitu? mana begitu mana jalaman ayaknya ibu di dia bapak bapak musok gaplek ayak. Tereh, paeh, awas, nusok, garara, plek ayah terapeh kita teh awas musok darah plek terapeh bawah nuocerak atau dinariungan siapa salah ki abdi osok Saya sudah pasti baru tahu apa yang dia lakukan. Saya sudah pasti pasti pasti list pasti pasti pasti pasti pasti pasti pasti pasti pasti pasti pasti pasti pasti pasti pasti pasti pasti pasti pasti pasti pasti pasti pasti pasti pasti pasti pasti desa pasti pasti pasti pasti pasti pasti pasti pasti pasti pasti pasti pasti pasti pasti Udah abdi mau usaha bayar wes, singgede day. Nyanya tulangan eta tata waru, aye. Ari ngaji hayang lila, gereja bayar rame. Ari amplop lemah, prayet. Panggung gereja umurnya pada gil. Iya di luhur jika nuker ulang tahun. Manis. Semua Abdi masuk ke uh, empat juta panggung gede empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat juta empat ratus empat wadal empat juta empat ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh juta abdi ratus empat puluh empat artis empat ratus artis juta juta Abdi artis duit 50 juta da balik, can pernah Aku moderah mandalam bukti, ma abdi mah jadi mubalik, jangan pernah diberesak gitu. Aku mau daerah mandala mu timah apalah, <laughs> dionggela. Tapi da abdi mah harus nudon, ke bapak kepala desa. Nah yakin, pak, kepala desa teh eling aja. pun tadi bu iya kepala desa orang eling itu. Jauh batu aja eling itu. Abdimah lah mencegah Eling nang kepala desa Eling itu na ker Abdimah kumah engke <sukup> waktu mereka gede jengletik na, itu mun mereka gede berarti Eling kepala desa teh, mun mereka letik berarti itu tergede, ojok tersofarnya kepala desa nyebut tu Eling, kenapa orang dua kalau ibu utara terdekat silakan ibu pada sombong kalau tapi oh mencek Allah na untuk bila cicing di daerah kawasan Allah na ibu yuk orang adu ke Allah mudah-mudahan ibu nuhadir hadir di dia singgara di ibu-ibu anu saroli hasadayana abdi mah yakin gak ibu-ibu orang mendalam bukti magar magaruli sarolehah darah yang ditarium sakalian kerpa ngajian abdi mah yakin tidak teteh uang di alungkun teteh Harudang, hararatul, bayung Cik, ibu lamun awewe ditiung Wae, saya awon Awon, piraku ker diangir Dititium Banyak ker dikeramas Dititium Aku dukia, ngece Ari liar, tipu-tipu Nganggu acuk, anu busana muslimah Nudutup aurat Komo, da'yuma di tengah lapang Ngalengkungan, bisi ngalengkungan Parawan-parawan, ibu-ibu nungarora Teh Mun liarti petite to seksi neng bahaya. Anu setelan BLD dipake buja liat dunia nih. Lagu lurah luhur sabalah juga jablay di panganaran. Ayah di dia jablay, mual di dia ayah mual ayah nungaku aja. Bisa <tuh> <tuh> <tuh> akang koyong jablayu orang kali tuh jeng abdi nah, jambelai di mama urah, bapak, cukup jersik lima toto ribu, toto jerdin aku sih <laughs> neng, lamun neng ngangil acok ibu nungar liar liarti penting anu seksi, nanti bahaya sabab ayna sok lomba orai kobra orai kobra nanti tuh di karopea <laughs> ningali bahwa pak aww pake baju seksi, tesok sok macok sekali macok nanti sok ke. hei parawan kudu eling iya jaman gesti guling bagi dia loba maling, maling nate tengah Peting, khusus naka kaum istri Hirup kudu ati-ati, sabab di zaman kiwari Loba maling liang celi dia jalma akhir zaman nges poho ka pangeran Lamun hayang pemajikan, tinggal ngajing jing di jalan dibawa bawah ka panginepan, sapeting ucing-ucing kawin 5 bulan geus nais orok pun tuan. Na ado lagi men. Yuk ibu tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Tabakna ayeuna umur taun urang 1441 Hijriah. orang perbanyak ngadua Allah subhanahu wa taala. Nu dua ibu orang ieu teh kikian usaha hoyong salamat dunia akhir kadang bagja jelamak usaha jahayang usahamu melak melakmeren dina tanah sugan diceborku lamun numelakna manawi buah nate cadu lamun tebuah panginten Islam does not belong to the nation people who just for the miracle from this arti doi etan etate bahasa namanya? bahasa inggris? hari aja apal bahasa inggris ente bu? bahasa cina apal? Kudu apal, teteh bahasa teh tete ulah bahasa sunnah wae. Dah kamu kah ma ibu lamun pun urang orang berangkat umroh haji. Dah telaku bahasa orang Cikalong Wetan Ma. Kudu bahasa Arab wae. Kamu ari gue sekali warti masjid kan orang Arab masuk. Main halal wae Ka orang Indonesia teh abdi gaduh jamaah, kamari mari puasa, puasa, kaluarti masjid nabawi, rek balik kah hotel, eta ngalangkung, kato nuda gang korma ari orang Arab kan main halal, ari gigeran abdi jamaah ngarah nama Isa, cek orang Arab teh nuda gang main Indonesia, halal, halal, halal, halal, main halal, ari ma Isa merendisang ke halal teh menangnya Resekan, ke resek Kosong, urut ngawadahan senal di masjid dipake ngawadahan korma. Atau nyarekan orang Arab Jabari Molotot, Indonesia haram. Cuma, ribu isah ke Abdi kalah nyiwit nyaji kening keterik bio halal gas haram. Nyoho, eh, saya tidak halal mah kita mah menangga sansok, irusiki mah wajar, menangga sahan halal. Hari ini rasakan gitu mah haram, sahabat itu menurut Mbak teh bingung, ya harus diudulkan dari kumaha, harus dibeli kumaha ah, panasaran, we, menurutnya tadi hayang dibeli korma teta ma'era hari bahasa nate bisa, dengan jelmana bodoh, modalnya pede gak nah, gua robo, karena udah gak korma Indonesia, lu nyukakan korma usholi Abi ngawalong, bari ngobrol sama Mbak Ishak, Mbak Ishak, jika dukar sholat, doai, cici, ini haji, nu penting bahasa Arab, we. Nyatu budak korma tengah gulung liar, gening di Indonesia mah usul teh korma. Oh, mbak maksudnya muli korma, nggak jauh. Entah, mbak Iza, nggak goreok doi orang apa, masa Indonesia seketika-tikun. Neng malah ke Iza. Indonesia, kam kilo, ayah kilo, nah. Iza ngertiin, oh mbak Ron kilo, maksudnya. Nggak goreok doi, kan udah korma, manggil nggak Eh, menyukai kandang kurma, salah saroka hati. makin liar, aja orang Arab bingung. Ia kumah ngalah anak orang Indonesia. Mau dikoromati, lurongkah? Aslamun dua kilo, menurut anak ini ya Allah. Oh, ha, gak wadah ha, orang Arab di etak, karesek anugas di wadah-hanku, di usian kukur rumah di kiluan ditimbang, ternyata jarum kiluan teh ibu mengkul, tadina lempeng teh jadi mengkol da, karena ada beban kukur rumah kilo, lu, di isa, protes di, ayah ngelempuk di jarum kiluan, karena asal, nah, ngeborok di, kan udah gangkul rumah, seee, nunyukkan jarum kiluan, mustafilol, wah, cepet, betul, kalau pengen jarum keluar mustakbilau kau wah saja aduh dagang kormatan ulah cangkeng nyarekan kama isya ada ada amamu malillah kita Allah Allah akbar tentu lu sudah balik kormana aja kalah itu gara-gara bodoh tuh, apal bahasa matang hari jadi jalma jadi jalma bodoh sok riwuk jemsung ngeriwukun batur apal bahasa Cina apal ibu bahasa Cina isuk isuk-isuk ayo bahasa Cina isuk-isuk te cang siang Aida. lamun rada berang carang-cang tihang tukang digawe -cing cang cing tong liar cincang cang cang huntu ompong tong tuang cangkang muncang Lahun eh mencratong tuang oh sengkangkung. Lamun bahasa Belanda motor mogok, bahasa Belanda nate di haben haben piraku tu maju becek. Islam dasar belaat oleh sifu balikku Joseph Ford the miracle from the sky. Islam bukan agama hayalan bukan agama lamunan hanya menghitung bintang di angkasa dan menunggu turun kacaiban dari langit, tapi Islam kudu berusaha supaya hirup bahagia dunia akhir tahun baru islam 1441 hijriah dia ya bapak kepala desa ayah kegigihan acara teh dia ya taker usah ayam bahagia dunia akhir Jauh-jauh, Ajengan mau balik lagi. Onang tipangana panganaran adil. Tahun kedai mabut, tanpa kepala desa, tongkang onang, dari aktif. Badai ngayak acara muharaman, gilde. abdi di Majau, tipangana ren, kadiat yang meni capek, macet. Jabaring onang, tinu jauh, terus dikonang gede. Sudako etik era gede, oh, mending keneh eh, luaya weh. Di dia sedot Ajengan, di mandalamu, mangpaatkan weh. Luaya kiai setempat, nih, dia dengan besi kekeh kepaksa mandala mukti mubalik tinu jauh tos ulas sahah abdi weti kapan supados tepekan silaturahmi sahurkan jeng nabi mual kasur gak jelmak lamun megatgen silaturahmi laya dukulul jadi lamun kurang mandala mukti temonang daya abdi jiganan Dora dorakate kepala desa lo jadi kepala desa masih keneh muda ibu luar biasa doakan gerak bapak ibu abdi sing jadi presiden aminan Amin. abdi mah janji pokoknya malamun abdi jadi presiden ya bapak kepala desa mandala ku abdi rek langsung diangkat jadi menteri agama jurusan pertahlilan Amin. Ya, nggak pernah biasa ibu bapak, namun calon calon gus jaran jiti hula teh, ya teteh kaditu nate tolong salah pasti nate 80 persen bohong 10 persen wadul teteh pak, lah ras bu, punya <tuk> dah aja nama calon calon teh jaran jimanis wungkul ya madin ditu di tasik di pangandaran kita, gitu. ari rek uh, maraju mau menisuk uh, ingot kambiici kama isah kama eme kama udin teh di daraukutan, ari gus jaran di mata singning aja ari ingot ya teteh. Jaran je manis we nu aya manu puguh mah lamun aing meunang rakyat senang jalan lesang harga murah waduh di mana harga murah anger we nu mah harga kolor komo harga susu memenonjol nya cepedah mah harga kacang ge terjepit ah sibuk ieu teh karusah hayang bagja dunya akhirat eceg ka dia ge ieu teh kikiante hayang akhirat bahkan ke setengah peti gino urang kikian kun ibu alus bahkan airat keker turun magfiroti Allah pang doa na ijabah doa ti Allah tewa yakin suganui atau urang tekiyan te di lumsuran ku Allah ayo n Amin ya Robal usaha ayam barat dunia akhir akhirat no lu iman sing kuat iman Ari bagja ya, ibu lamun cek bahasa orang cikalong wetan mah boga pakaian wete, dahar sebe, imah page, pemanjikan carang reno kolor towalen bahasa, ungal putih ngeroyok sabalik natinabagya sangsara hari sangsara hati capek, jantung kusut awak begang, panon celong pikiran sulit, dientrepku bingung diprovokasiku awatir pikiran sumpek, sirak balideng irung mepek, jelibudeng, lengkah gejed awak nyebet, mata di tamaku anak, kadek geringan nu gede tebeswe, nu cikal amanel nu letik cacingan, nu bungsu bisu nu awewe conge, ibu mata iman kodoku iman kodoku So, karena ibu tingkat kanyaman Senang ayah nakhisha bisa kena hati Quran terbisa emang bisa jadi ya jika tata ngeabdi kalah pasya bodaknya di pepatahan ngehejah bejabar ba pejabar pa sinjer siya jabar ya bapak sia ka pesku dal PSU Ali PSU sinjabar sah jabar ha kudu usaha atuh dicarikan ku bapak nanti pindah ke diri siya ngajitnya bapak inung maneh manganu politik ngajitnya di dipapatahan di ku bapak nabim jabar ma he jabar ta sinjer jabar ya mata ya baca ibu al-qur'an kata Allah banyak kata orang matak yuk sabak dana peringatan ayana kahane api terido lamun para pemuda bapak-bapak tinu -bapak jauh daratangka dia ngayakan acara muharaman tapi ternyata balik dinamu haraman nukudu dimuliakan kekurangan dur waktu subuh engke bapak-bapak tersarulat berjamah berkamasdin jadi dia nusuka-suka masin nukolot nungora Pemuda tahu kaki-kaki, yo didio, bapak, ayo, Lo, wi, bapak, bapak, no, di dia tinggal bapak ayah lima puluh orang lebih baru seratus kurang bapak-bapak nuhadir, ariin kayak di masjid subuh bakal ayah nu no, berjamah bapak-bapak seratus bapak, orang di masjid aja, ayam mual, mual lah, pemuda garagah kumpul muli longgong di tatoan udah suang malumpat buuk di baroman di konengan kisum pajahan. Tuh jogging 5 kilo nepi Hari kamasin itu mah Syukuri aja pancing rak urang teh tahun baru hijriah Mampakan ke ibadah Ka Gusti Boga suku Kak Tong di karena lain lengkaken Suku lain anak Kapan ke suku gitu teh masalah Kibatur Boga lengan Tong di karena lain cabakan Lagoon eh, Tapi senanang Dewi eh. Boga soca tong di karena lain tinggalian Soca Kamana kan? Suku lengkatkan ke masjid Lenggan kebatkan ke masjid Soca tinggalikan karena Al-Quran Nung alus dimas Yuk bapak tong sarong mau Mempengkurang hirup Singdai ke masjid Daboroboro nu hirup kudu ke masjid Anu mau nage anger akhirna sok di bawah Kak Kamakam Kecil lain ke masjid Maknya lupa rek di terus di masjid bawa akhirnya makam-makam oh di masjid pegajaran di Allah dirikan 27 derajat syukuri nikmati baca orang syahati Allah hirup air ajak ibadah gusti maapai jalan sok bantuan gak capek maapai jalan ngajuk-juk masjid lempun terasa rasa capek nah, sabab ayah apa maksudan namun So Hujan angin dar dar gelap ukur payung nungiuhan Najan poek barileer tepaduli kajen Tehik nu penting ma asal nepi tempat anu dituju Rek ngalakun kawajiban nu temenang ditinggalken Solat nu lima waktuna berjamaah migawet Tujuh kelikur darah jatna Ganjaran Tinukawa Tongkah langku leger Tongkah hujan Tongkah langku puik Bapak jurukan Selaki aja masjid Yu, Lamun leger Silahkan nyanak ituk Lamun pueknya Nyanak batrek Lamun hujan Nyana Maksakan Angkatka Masjid Kurang kompak Awas Temilungan jawab Burut siapaliknya lamun lor nyanak ngitek, lamun poyek nyanak baterai, lamun hujan nyanak payung maksakan angkatkan ibu lamun hujan dipayung ke masjid saya saya itu, saya itu nak di luar payung no, ah. kamu dipayung ke jerau masjid ajaran ah, itu hansip anu peon ah, hansip kata di tengah masjid dipayung pasti di daremu Tuhan Sikirah pirapi, bibit gelo. Kenang. Tuna di luar, payung nama. Awas, mama, syukuri para ma para ma Yuk, mau pengurang jajak, mau pengurang sehat, mau pengurang cagar. naik ka masjid, daboro-boro nu cagar, kudu ka masjid. Anu gering geng sing kersa angkat ka. Ka dokter, nu gering malain ka masjid. Nah, tem ngon salaki, ojasin, hangang bobotong nu gering ka masjid. Bawa, ke rumah sakit tuh banget aja ah ya oh, Rabbi tahu nungguin sama kan awas para pemuda toh saing panggagak nalak boga motor meni digawur-gawur batu tembaga diceli ya. kenal kuat diganainkan supaya so, nunggu itu pemuda balik menanganyu ke motor teh BP dua juta setengah Bari ke setoran dua bulan dahar temirasah saya itu ti pikiran mikiran duit san ayah nggak ada kak inung jeng bapak Digas gas motorkah nyirankan boga na setoran setoran, setoran, setoran di bawah mingkol di keret kiri di kiri di, aja lah coba abul aja, eh tanu kin rek mau tisu urang orang dimana mau trek di bawahmu aja, ayah di dia nubeng har mau t, mawa mobil, ayah gan mau t, kata brak, ayah nubeng har mau t, mawa motor, ayah gan papa udah mau tikus ruk, motor baritas minuman keras whisky brand dimension KTA KTI hari korolo tiba-tiba rumah saran encis iya mah hulu pedageng genger di kebun cawuk kecok <tipun> gue lho pake kongkorong geradina bohong kutali samatu omah gagantil, makih koncil omari dipake gagantil anting dipake dinaceli lho nglamun kumas dorakagi payukene kana duit, iya mah di anting kukawat nuhideng menang mulung awas pamuda, peringatan tahun baru hijriah Nar sana jangan seketi kau mau gede kau loba lomba angker hukumnya haram narkoba no bala bala yes atau <tif> dia <tif> prakan so, neliin persim gitu sahibun turutan narkoba no singtarik narkoba no bala bala no yes. oplosan no kokosan yes. tidak <tif> <tif> mendingan enggak kokosan beli aksara rongga halal bejo saya kali ini oplosan